runcingkan seperti ini. Kita bikin runcing. Nah, nanti supaya ini menjadi tempat tumbuhnya akar. Nah, seperti ini. Panjang kurang lebih 20 cm. Durinya kita hilangkan biar tidak menusuk. Nah, ini batang dari mawar ini, batang mawar yang sudah siap untuk kita masukkan ke media tanam Ini adalah media tanamnya Terdiri dari tanah, yaitu tanah subur Dan juga dicampur dengan sekam bakar Pastikan bahwa media tanamnya ini lembab supaya nanti lebih cepat tumbuh akar. Kemudian batang mawar kita tancapkan ke dalam palu Nah, ini sudah siap untuk kita tanam. kita siapkan gelas plastik gelas plastik apa aja lalu kita masukkan media tanam ke dalam gelas sampai penuh kita lupain tengahnya nanti untuk memasukkan batang yang sudah kita tancapkan ke dalam aloe vera nah seperti ini kita tancapkan terketahnya banyak sekali atau kiranya ini ketahan yang bisa menjadi perangsang akar nah seperti ini kita tancapkan terus kita tutup nah, kita tekan-tekan dikit supaya batang ini tidak goyang nah seperti ini kita pas tengah kita tekan-tekan pinggirnya nah sudah seperti ini kemudian kita siram dengan air secukupnya sampai turun semua airnya saya rasa cukup. Lalu kita siapkan sungkup dengan plastik ukuran 1 kg. Kita tutup. Nah, seperti ini kita tinggal kasih karetnya Nah kita karet seperti ini Oke okay. saya sudah tulisin Mawar tanggal 20 bulan 6 tahun 2021 kita akan biarkan selama dua minggu di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari kita akan tunggu gimana nanti hasilnya